Warna hijau subur menyebar di puncak gunung. Akhirnya, itu diperluas ke ujung pandangan seseorang. Melihat dari kejauhan, tempat ini tampak seperti laut hijau. Ing huan, huan duduk diam di atas batu hijau. Ekor kuda hitamnya yang semula gelap saat ini mengalir deras seperti air terjun. Setelah itu, angin lembut bertiup ke arah pinggangnya yang lurus dan halus. Rambut hitamnya menari-nari memancarkan aroma samar. Tangan wanita muda itu tanpa cacat memetik zamrut dengan lembut seperti sitar. Setelah itu, dia perlahan mengangkat sepasang matanya yang besar dan cerah sebelum dia melihat ke arah langit. Suara angin bergegas yang disertai dengan gelombang aura menakutkan dengan cepat muncul dari daerah itu. Swoosh, swoosh, swoosh. Suara angin yang deras-deras menyapu lautan pepohonan yang sunyi. Setelah itu, banyak tokoh dengan cepat bergegas dari langit yang jauh. Akhirnya, mereka perlahan berhenti agak jauh dari puncak gunung. Haha, <tian> masing-masing murid Dao Sekte ini lebih sombong daripada yang berikutnya. Yao Ling perlahan mengungkapkan dirinya. Dia menatap Ying Huan Huan, yang duduk di puncak gunung dan tanpa sadar tertawa. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kamu berpikir bahwa aku, Yao Ling, adalah seseorang yang akan bersikap santai pada seorang wanita. Aku khawatir kamu akan sangat kecewa. Haha. Gadis ini terlihat sangat berair. Mengapa kita tidak merebutnya dan membawanya kembali? Seorang ahli dari Misa Segel Iblis tertawa dengan cara yang aneh. Matanya menyapu tubuh Ying Huan-Huan yang cantik tanpa rasa takut. Ada cukup banyak orang yang mengikuti di belakang. Mereka juga mengeluarkan tawa yang aneh ketika mereka melihat adegan ini. Sulei. Habisi dia. Yang lain akan mengikuti aku dan mengejar. The Ancient Immortal Yuan Ancient City tidak bersamanya. Yao Ling melirik Ying Huan Huan dengan sikap acuh tak acuh. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan samar. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika wanita muda berpakaian putih dan celana hijau tertawa dengan cara yang indah. Tangannya terbang di atas senar sitarnya. Tapak cahaya merah yang tidak biasa muncul dari matanya yang besar dan hitam cerah. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu. Jika kamu ingin melewati area ini, tunggu sampai kamu dapat melewati formasi sitar aku. Tawa yang indah baru saja terdengar ketika wajah cantik Ying Huan-Huan perlahan berubah menjadi sedingin es. Gelombang demi gelombang riak yang sangat kuat perlahan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tingkat itu dengan cepat mendekati tahap 8 Nirvana Yuan. Hanya level ini, namun... Yao Ling hanya tertawa dingin ketika melihat adegan ini. Ing Huan Huan menurunkan matanya. Dia mengabaikannya sebelum tangannya yang halus tiba-tiba menekan senar. Darah segar merah cerah merembes keluar dari telapak tangannya hampir seketika. Seolah-olah kecapi zamrutnya telah diwarnai merah darah pada saat ini. Cahaya berdarah melonjak ke sitar setelah diwarnai merah darah. Riak yang tidak biasa juga diam-diam dipancarkan sementara darah ini berkedip-kedip. Menyerang. Sesuatu yang tidak beres dengan gadis ini. Petik 2. Mata Yao Ling sedikit menyusut saat melihat ini. Kegelisahan tiba-tiba muncul dari hatinya ketika dia segera berteriak dengan suara keras. Swoosh! Tangisannya baru saja terdengar ketika berdiri di belakangnya. Sulei dengan cepat berlari keluar seperti anak panah. Dia mengepalkan tangan besarnya sebelum Yuan Power yang liar dan kejam berkumpul. Sebuah tinju menabrak Ying Huan Huan dengan keras. Suara bodi tanpa bentuk. Ying Huan Huan mengangkat matanya sedikit sementara dia menatap dengan tenang pada Sulei yang masuk. Setelah itu, suara lembut perlahan keluar dari mulutnya. Saat suaranya terdengar, jari-jarinya yang panjang juga melayang di atas sitar. Yang berubah menjadi merah darah. Ledakan. Seluruh tempat tampaknya telah diam sesaat. Setelah itu, Sinar cahaya berdarah langsung mengalir keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan dan bertabrakan dengan Sulei. Bang! Suara keras bergema di tempat itu. Sulei, yang kekuatannya telah mencapai 8 yuan nirvana stage, dikirim terbang mundur di depan banyak tatapan tertegun. Suara kecapi yang aneh. Sulei menstabilkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan. Wajahnya merah padam dan matanya dipenuhi ketakutan. Ketika dia bertabrakan dengan sinar cahaya berdarah sebelumnya, dia menyadari bahwa dalam serangan sebelumnya, rasanya seperti serangannya sendiri telah sepenuhnya dipantulkan kembali. Suara bodi tanpa bentuk. Mata Yao Ling berangsur-angsur menjadi suram pada saat ini. Dia menatap dengan kuat pada wanita muda di puncak gunung dan berbicara dengan suara yang dalam. Kamu benar-benar telah berhasil mempelajari suara bodi tanpa bentuk. Salah satu dari empat keterampilan misterius besar dalam Sky Hall of Daosek. Ing huan, huan mengangkat kepalanya. Bibirnya sedikit melengkung ketika dia langsung tertawa. Tidak disangka kamu memiliki pemahaman yang luar biasa tentang seni bela diri Daosek-Teku. Kamu memang layak menjadi diakon Gerbang Yuan. Petik dua, Gadis kecil. Kamu harus berhenti menggunakan lidah tajam itu di hadapanku. Suara bodi tanpa bentuk memang kuat. Tetapi kamu harus keluar dari pikiran kamu jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menghentikan kami sendiri. Yao Ling berteriak dengan dingin. Serang bersama aku. Aku ingin melihat bagaimana dia akan memblokir kita. Petik 2. Tangisan Yao Ling baru saja terdengar ketika dia mengambil alih dan bergegas. Sembilan aura Yuan Nirvana stage-nya tampaknya menyebabkan bahkan seluruh puncak gunung bergetar. Ying Huan Huan menatap Yao Ling yang akhirnya menyerang sebelum matanya berubah menjadi kuburan. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Bagian belakang giginya menggigit bibir merahnya dan sedikit darah segar merembes keluar dari sudut mulutnya. Suara bodi tanpa bentuk. Semua makhluk menjadi suara lembut sekali lagi dipancarkan dari mulut Ying Huan-Huan. Lampu merah darah mengerikan keluar pada saat ini. Akhirnya, itu benar-benar diaglomerasi menjadi pohon bodi kuno berdarah besar. Pohon kuno itu bergetar lembut dan daunnya berdesir. Suara merdu yang seolah-olah dunia baru saja lahir perlahan dipancarkan. Gelombang sonik yang unik dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh area. Setelah itu, tiba-tiba berhenti di depan kelompok yaoling, yang telah dibebankan ke depan. Ruang mulai perlahan terdistorsi di depan mereka dan tampaknya membentuk cermin yang tak terlihat. Bahkan. Gambar mereka sendiri tercermin di cermin. Cici, cermin bergetar. Setelah itu, sosok manusia di dalam perlahan berjalan ke kebingungan mereka dan muncul di depan mereka. Suara bodi tanpa bentuk memang menakutkan. Mata Yao Ling menciut ketika dia melihat sosok manusia yang identik di depannya. Segera, matanya melihat ke arah gunung hijau. Sebuah pohon bodi merah darah duduk di depan wanita muda itu. Jejak darah di sudut bibirnya semakin menonjol. Swoosh Swoosh. Banyak tokoh bergegas meledak di langit. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suasananya begitu tegang sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa bernapas dengan benar. Beberapa orang ini adalah Lindong, Jiang Kun dan yang lainnya. Yang telah berpisah dari Ying Huan Huan sebelumnya. Swoosh. Sosok manusia yang bergegas keluar tiba-tiba berhenti. Beberapa orang di depan juga merasakan sesuatu. Mereka segera menghentikan tubuh mereka dan menatap Jiang Kun yang tertinggal. Apakah kita hanya akan meninggalkannya seperti ini? Jiang Kun mengepalkan tangannya dengan erat. Suaranya berubah jauh lebih serak. Yuan Ling dan Yuan Fang diam. Ada ekspresi menyakitkan melintas di mata mereka. Apa yang kamu usulkan? Lindong bertanya dengan lembut. Masih bisakah kamu menyebut dirimu pria? Kamu meninggalkannya di tempat itu sendirian pada saat seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kelompok Yao Ling? Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada senior dan junior kita hanya dengan pergi seperti ini? Jiang Kun mengangkat kepalanya. Ekspresinya buas saat dia meraung ke Lindong. Oleh karena itu, kita harus tetap dan bertarung bersama dengannya. Akhirnya kehilangan nyawa kita dan bahkan memberikan benih kuno Yuan abadi kepada Yao Ling baginya untuk membawanya kembali ke gerbang Yuan. Sehingga gerbang Yuan bisa menjadi lebih kuat. Lindong dengan tenang melirik Jiang Kun. Yang kehilangan kendali atas dirinya dan perlahan bertanya. Jiang Kun juga terpana ketika melihat sikap tenang Lindong. Segera, dia menundukkan kepalanya dengan sakit dan meraihnya dengan kuat dengan tangannya. Jiang Kun. Junior Lindung tidak bisa disalahkan untuk masalah ini, kata Yuan Fang lembut. Ayo pergi. Jika terjadi sesuatu pada huan, -huan aku akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Yuan Get. Yuan Ling meraih lengan Jiang Kun. Matanya juga sedikit merah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Jiang Kun ditarik berdiri dengan cara mati rasa oleh Yuan Ling. Setelah itu, ia mengikuti yang terakhir sambil bingung. Lindong menyaksikan beberapa orang yang putus asa ini sementara riak naik di matanya yang tenang. Dia segera menghela nafas dengan lembut dan membalik tangannya. Benih hijau Zamrud muncul. Setelah itu, dia melemparkannya langsung ke Yuanfang. Lindong, kamu. Yuanfang tertegun saat dia menatap Lindong. Setelah menerima sit kuno Yuan abadi dari yang terakhir. Dia benar. Kami benar-benar tidak dapat menjelaskan sisanya dengan kembali dengan cara seperti itu. Petik dua, Lin Dong mengangkat bahu. Dia jelas menyadari popularitas yang dinikmati hinguan-huan -huan dalam daosek. Jika berita tentang masalah ini menyebar setelah mereka kembali, kemungkinan bahwa tatapan dari yang lain akan menyebabkan seseorang merasa mengerikan. Bahkan jika mereka dapat memahami situasinya. Aku akan kembali untuk mencarinya. Kalian semua harus pergi dengan benih. Petik dua, Lin Dong tidak ragu saat dia berbalik dan segera pergi. Punggungnya tampak luar biasa ramah-tamah dan bebas. Lindong, Yuanfang menatap punggung kurus pemuda itu dan tiba-tiba berteriak. Segera, dia menggosok matanya dan berkata. bahwa dia kembali. Lindong tidak menoleh karena dia hanya melambaikan tangannya. Segera, dia mengangkat kepalanya dan menghembuskan napas dalam-dalam. Kali ini, dia benar-benar harus keluar semua. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.